Wow, lihat teman-teman! Wih, banyak sekali teman-teman. Wow, lihat! Yuk, kita masukkan semuanya ke dalam mobil truknya, teman-teman. Wow, kira-kira apa aja, teman-teman, ya? Wow lihat teman-teman, ternyata di sini ada sapi teman-teman. Widih. ini sapi perah teman-teman berwarna hitam putih. Yuk kita angkut teman-teman ke dalam mobil truknya. Nah sudah masuk. Wow lihat, ternyata di sini ada anaknya teman-teman. Widi, keren sekali teman-teman ya. Kita angkut bersama induknya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada motor cross teman-teman. Widi, -teman. lihat, wow. Keren sekali teman-teman. Wow, mantul ya teman-teman ya. Yuk kita angkut bersama. Mobilnya teman-teman, nah sudah masuk. Wow, lihat teman-teman, ini apa teman-teman? Wadidaw, ternyata ini adalah seekor t rex teman-teman berwarna pink widi. Keren sekali teman-teman, t nya Wow, lihat. Widih, lihat teman-teman. Bisa bergerak-gerak Tireket, ya, teman-teman. Wow, mantul. Oke, sudah kita masukkan saja t ya, teman-teman ke dalam mobilnya. Nah, sudah masuk. Wow, lihat Ternyata di sini ada anakan t ya, teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman ya. Mantul. Yuk kita angkut ke dalam mobilnya. Widih, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil Polisi teman-teman, widih Keren sekali teman-teman lihat mobil polisinya teman-teman ya Yuk kita angkut juga bersama tiri ke ya, teman-teman Nah sudah masuk Wow lihat Di sini ada apa teman-teman Wadidaw ternyata di sini ada Brantol saurus teman-teman lihat Widi, sedang makan rumput dia teman-teman ya wow ini bisa berjalan teman-teman lihat Widi keren sekali teman-teman ya brantosaurusnya yuk kita masukkan ke dalam mobilnya teman-teman nah sudah masuk wow lihat yang berwarna merah ini apa teman-teman wadidaw ternyata ini adalah Motor GP teman-teman Widi lihat Keren sekali teman temannya Motor GP nya mantul Yuk kita angkut ke dalam mobilnya Widih, lihat Yang ini apa teman-teman Wadidaw, ternyata ini adalah Mobil balap teman-teman Berwarna merah, wow, keren sekali teman-teman ya Mobil balapnya Yuk kita angkut juga ke dalam mobil truknya teman-teman Widih, lihat ini hewan apa teman-teman Wadidaw, ternyata ini adalah gajah teman-teman Widih Belalainya panjang teman-teman Teman, Wow, lihat dia bisa bergerak-gerak teman-teman Widih, widih, widih, widih Wow, dia mau kemana teman-teman? Wow, wow, wow, jangan ngamuk mau kamu gajah. Wow, dia mau kemana teman-teman? Ya Widi. Oke sudah gajah. Kita angkut saja teman-teman gajahnya ke dalam mobil truk teman-teman. Widi. Wow, nggak muat teman-teman. Nah seperti itu aja teman-teman. Widi lihat, ternyata di sini ada. Bista, yuk teman-teman. Widi keren. Maaf, kalian oh. tidak bisa membersihkan diri. Ah, oh. tidak apa-apa. Sekali teman-teman, kita angkut juga ke dalam mobilnya. Wow, di sini ada Rogi teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Dan di sini ada Lani, Widi keren. Dan yang ini adalah Gani teman-teman. Widi mantul sekali teman-teman ya. Kita angkut semuanya ke dalam mobilnya. Loh, lihat teman-teman, di sini ada mobil apa teman-teman? Wah ternyata di sini ada mobil molen teman-teman. Widi mantul sekali teman-teman ya. Yuk kita angkut ke dalam truk tronton ya teman-teman. Widi sudah masuk. Wow, lihat, ternyata di sini ada macan tutul, teman-teman Wih, keren sekali teman-teman, macan tutulnya ya Lihat, bertutul-tutul, teman-teman Yuk, kita masukkan Wow, lihat, di sini ada ayam jago, teman-teman, lihat Berwarna orange ayam jagonya teman-teman ya Widih, keren sekali teman-teman Yuk kita angkut ke dalam mobil truknya Widih, lihat teman-teman Ternyata di sini ada seekor bebek teman-teman Wow Mau Lihat, berwarna putih cantik sekali bebeknya teman-teman ya Widih mantul yuk kita angkut ke dalam mobil truknya teman-teman wow lihat ternyata di sini ada sapi teman-teman Wid, -teman. widi lihat teman-teman ini adalah sapi berat teman-teman berwarna hijau wid keren sekali ya teman-teman ya sapinya mantul yuk kita angkut ke dalam mobil truknya teman-teman nah sudah masuk wow kira-kira ini apa lagi teman-teman widi lihat teman-teman Di -teman. sini ada apa lagi wadidaw ternyata ini mobil opro teman-teman berwarna warna ungu wih keren sekali teman-teman mobil oproonnya Wow keren ya teman-teman ya widi mantul Yuk, kita masukkan ke dalam mobilnya, teman-teman. Mobil Tronton. Nah, sudah masuk. Wow, lihat. Ternyata di sini ada angsa, teman-teman. Wih, cantik sekali angsanya, teman-teman. ya. Mantul. Yuk, kita angkut ke dalam mobil truknya. Wih, sudah masuk. Wow, lihat. Ternyata di sini ada... Domba teman-teman berwarna putih lihat Cantik sekali dombanya teman-temannya Widih mantul Yuk kita angkut ke dalam mobil truknya Wow yang terakhir ini apa teman-teman Wadidaw ternyata ini adalah kuda zebra teman-teman Widi berwarna hitam putih Wow keren sekali teman-teman ya kuda zebranya. Yuk kita angkut ke dalam mobil truk nontonnya. Lihat, semuanya sudah masuk ke dalam mobil truk olengnya teman-teman. Widi. Yuk kita berangkat teman-teman. <Susuk>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 Widih, lihat teman-teman Bisa bergerak-gerak tireknya teman-teman Wow, mantul Oke, sudah kita masukkan saja tireknya teman-teman ke dalam mobilnya Nah, sudah masuk Wow, lihat Ternyata di sini ada anakan tireknya teman-teman Widih, keren sekali teman-teman ya Mantul, yuk kita angkut ke dalam mobilnya Widih, lihat teman-teman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 Teman, teman Wow lihat dia bisa bergerak-gerak teman-teman Widi Widi Widi Widi Wow dia mau kemana teman-teman Wow -teman? Wow Wow jangan mau kamu gajah Wow dia mau kemana teman-teman ya -teman? Widi Oke sudah gajah kita angkut saja teman-teman gajahnya ke dalam mobil truk teman-teman Widi Wow enggak muat teman-teman nah seperti itu aja teman-teman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 Dan yang ini adalah gani, teman-teman. Widih, mantul sekali, teman-teman! Ya, kita angkut semuanya ke dalam mobilnya. Wow, lihat, teman-teman, di sini ada mobil apa, teman-teman? Wah, didau, ternyata di sini ada mobil molen, teman-teman. Widih, mantul sekali, teman-teman! Ya, yuk, kita angkut ke dalam.